94,6 FM GP Radio Asik buat kamu, asik buat kami Dari miliknya Rama Band Ada saat-saat terindah Yang mungkin bakal mengingatkan kita Pada sesuatu yang menjadi kenangan Yang tidak bisa kita lupakan Padahal Aku sendiri ngerasa Kalau aku cukup sentimental Untuk ukuran tomboy Mungkin karena Aku lebih suka berpakaian seperti laki-laki. Kamu terjai kan, Vin? Siang itu aku males banget pulang. Tiba-tiba dia datang, ngagetin aku terus minta maaf gara-gara aku juga digosipin pacaran sama dia. <guluh> Lucu juga sih, cerpen yang dia tempel di mading jadi biang gosip seisi sekolah. Kamu tuh paling suka yang mainin perasaan orang. Siapa? Aku mainin perasaannya, coy. Nggak, Lavin. Aku tawarin dia sebuah persaudaraan dan dia penerima. Aku dan Joy, sepakat bersaudara <laughs> Oh saudara ya, saudara ketemu gede Umur kami gak jauh beda kopin, cuma tepat satu bulan Joy pandai menyanjungku lewat puisi-puisi yang dia tempel di mading Kadang aku kesel, dia terlalu mengumbar perasaannya Tapi di sisi lain, aku merasa tersanjung Berarti kamu juga cinta sama Joy? Aku simpan semua puisi-puisi yang ia tempeli mading dan sebagainya aku tulis ulang di itu. Jujur deh, berarti kamu juga sayang kan sama aja Puisi-puisi perasaan kamu ini? Iya. Aku pernah menganggapnya anak kecil waktu pertama kali ketemu saat masa orientasi. Mungkin karena keseringan baca puisi dia, aku jadi suka sama dia, Finn. Waktu kamu pingsan dibawa ke rumah sakit, dia paling panik, tahu Iya, dan setelah itu aku gak pernah ketemu lagi sama dia pun. Kamu kangen, Is. Aku ngerasa ada sesuatu yang hilang, Fin. Saat aku sakit, aku nyobanya bikin diri ngerjain tugas-tugas sekolah, tapi selalu saja Joy mengisi sisi hati setiap hari. Semakin aku melupakan dia. Saat itu pula aku Bentar ya Ada Joyis. Suruh masuk ya Enggak deh aku pulang ya Kok pulang sih? Temenin aku aja Enggak deh nanti aku jadi kambing conge Aku pulang ya Cepet sembuh ya Is? Aku cuma pusing, besok juga sembuh. Kamu kemana aja, Joy? Aku baru pulang dari Papua. Papua? Iya. Waktu kamu dirawat di rumah sakit, Aku terpilih kuterimunan nasional, di Papua hmm, Maaf ya, aku ngasih kabar dulu <gat> Gak apa-apa kok, aku tahu kamu sibuk Aku... Hmm... Kangen, Is Kamu kangen, Joy Apa kamu nggak tahu Kalau selama ini aku mau mendam rindu Aku begitu kesepian tanpa kamu Joy. Oh iya, uh, besok aku ke Ciremai. Kamu gak capek? Baru juga pulang udah menaik gunung. udah gak bisa naik gunung lagi Joy Aku cuma tinggal nunggu waktu dipanggil Tuhan Kanker ini semakin lama semakin menggeruti mimpi-mimpiku untuk terus hidup Yakin Is Suatu hari nanti kita pasti bakal naik gunung bareng Berteriak di puncak Ciremai Atau bahkan menjelajahi puncak gunung tertinggi di Jawa menikmati kopi di Ranukumbolo dan dinginnya Mahameru yang penting kamu sehat dulu ya apa mungkin itu Joy? yakin itu modal utama dan yakin sembuh itu juga doa jadi gak ada yang tidak mungkin akan aku ya Jai. Tanpa kamu minta pun, aku selalu berdoa buat kesembuhan kamu. Aku tahu, aku gak bisa ngelarang kamu naik gunung. Tapi, please sekali ini saja, jangan pergi. Temani aku di sini ya. Kamu mau dibawain apa dari gunung? Kalau aja di gunung ada mal, aku bisa dibawain oleh-oleh. Tapi kalau dari gunung, apa yang bisa kamu bawa? Pohon, tanah, batu, apa gunungnya kamu bawa kesini? Eh, ya udah deh. Nanti aku bawakan sesuatu buat kamu, buat persaudaraan kita. Asyik ya? Bisa lihat matahari terbit dari gunung? Aku jadi pengen cepet-cepet nyampe -cepet puncak. Aku mau teriak bebas. Hmm, nanti aku kabari deh kalau udah sampai puncak lewat angin yang aku tiupkan dari sana. Kamu tetap aja, puitis Gombal. Hmm, ya udah deh. Aku pulang dulu ya. Is, kamu kamar skuad. Aku tahu kamu sedang bahagia, coy. Dan yang membuat bahagia adalah cinta, sesuatu yang tak saling kita akui. Sebab itu tahu, cinta itu seperti laut, ada pasang surut, kadang tenang, kadang juga ada badai, Dan kita belum siap untuk itu semua. Pergilah Joy, aku gak berani menahan pulang hanya untuk kerinduan. Aku lupa kegumannya juga akan naik Aku tak pernah tahu Aku hanya merasa ada yang hilang Hilang semua Dia berada di puncak gunung itu. Dia mencurahkan isi hatinya. Yang selama ini dia pendam. Selamat tinggal. Semoga kalian tenang di sana. Sebab.